Oke, okay, selamat datang lagi di channel gua. Kali ini gua akan membahas apa yang disebut dengan form digital ya. Di internet itu sudah banyak sekali bertaburan uh, aplikasi atau web yang menyediakan form digital atau form online. Yang paling ngetop, pasti lo pada tahulah Google Forms. Terus ada lagi Type Form, ada lagi Jot Form, tapi yang mau gue bahas kali ini namanya Cognito Forms video ini akan gue buat dalam beberapa episode dalam satu seri jadi kita akan bahas mulai dari overallnya seperti apa sampai kita akan bahas secara detail sampai ke dalam-dalamnya serta tips dan triksnya so stay tune ya kita harus masuk ke websitenya Cognito Forms ya pastinya itu bisa diakses di www.cognitoforms.com buat yang sudah mendaftar silahkan klik login di sebelah kanan atas buat yang belum silahkan melakukan pendaftaran melalui menu sign up sedikit catatan dari saya bagi yang baru mendaftar coba dulu pakai yang account gratis ya karena ini belum tentu cocok buat lo, ini gue pilih Cognito Form karena gue ngerasa cocok, nyaman, dan e, dimudahkan ya Tapi tiap orang punya referensi yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda-beda, sehingga gue saranin pakai yang gratis dulu Setelah itu kita coba login Ya, ketika pertama kali login, kalian akan menemukan Layar seperti ini ya, kalau buat yang pertama kali login, jadi formnya semua masih kosong. Tips berikutnya adalah sebelum membuat sebuah form, lo harus sudah tahu lo mau buat form apa sih. Jangan sampai lo udah bikin form, terus baru mikir. Gue mau bikin form apa ya? Karena kalau baru mikir itu nanti nggak kepikiran tuh. Fieldnya mau apa aja, terus nanti pelakuannya seperti apa, dan sebagainya. Sehingga pembuatan form kalian itu nanti nggak akan efisien. Untuk contoh kali ini, gue akan bikin form untuk menampung data karyawan. Nah, dengan demikian kita udah tahu nih kira-kira mau pakai filter apa aja. Lalu kita klik tanda tambah di sebelah kiri ini diperluiskan new form. Tampilan awal akan seperti ini. Di sebelah kanan ini yang besar ini adalah uh, preview ya. draft seperti apa form yang sedang kalian buat. Dan di sebelah kiri ini pasti ada parameter itu parameter baik untuk si formnya sendiri maupun field-field yang ada di dalamnya kita mulai dengan memberi nama ya kita beri nama field lainnya untuk saat ini kita abaikan lanjut di sebelah kanan ini di tempat yang preview ini akan ada sebuah tanda tambah ini gunanya untuk menambahkan field baru ketika kita membuat form data karyawan apa sih yang pertama kita butuhin Oke, yang pertama pastinya field nama karyawan. Kita klik tanda plus. Di sebelah kiri ada daftar field yang bisa kita pilih. Kita pakai text box. ya Kita pakai text box, kita tulis. Kita pilih yang single line aja. Oke, setelah nama karyawan, apalagi biasanya. Tanggal lahir ya. Kita klik plus kita pilih yang date. Setelah tanggal lahir, biasanya kita perlu apa lagi? Kita perlu alamat. Kita pilih lagi text box. Labelnya alamat. Nah, karena alamat kita bikinnya multiple lines, jadi dia bisa nulis cukup panjang. Berikutnya setelah alamat apa? Alamat email ya biasanya ya. Kita tinggal pilih ini, field yang judulnya email. Dah? Ya, uh, kita nggak perlu tulis lagi labelnya, udah tertulis email ya. Berikutnya, kita mau tambahin field, apalagi jenis kelamin biasanya ya. Kali ini kita plus, lalu kita bikin choice, kita pilih. Di sini jenis kelamin hanya ada dua ya, jadi karena dia defaultnya dikasih tiga pilihan, kita hapus pilihan ketiga lalu kita pilih yang pertama adalah pria, yang kedua adalah wanita. Oke, untuk jenis kelamin ini gue pinginnya radio buttons biar orang bisa tahu pilihan yang tersedia atau apa, pilihan seperti ini setelah jenis kelamin kita tambahkan satu lagi deh build-nya itu status pernikahan misalnya kita pilih lagi choice kita buat radio buttons nah, di sini adalah pilihannya lajang menikah janda atau duda. berikut ya kita langsung mencoba melihat kira-kira tampilannya akan seperti apa sih antikomnya, kita klik tombol preview yang ada di sebelah bawah agak ke kanan ini kita klik preview ya, setelah tampil kita bisa mulai isi nih misalnya dengan uh, dummy data ya Nah, ketika kita ada happy ini dengan semua tampilan dan fungsionalitas, kita close saja uh, layar preview ini karena walaupun di submit dia tidak akan masuk ke ya, datanya. Ya, ini hanya untuk tes kita. Kita close, kita close. Selanjutnya, kita save. Ya, form pertama lu udah jadi. Tapi berikutnya gimana caranya supaya responden atau orang yang untuk ngisi form ini bisa mengakses form ini? Di sebelah atas kita akan dapat tiga tab atau sheet ini ada Build, Publish, dan Entries. Untuk membagikan link form ini ke responden kita klik yang Publish dan di sebelah kiri sini ada Publish Code ya kita ada dua pilihan. Yang pertama kalau lu udah punya website dan pingin form ini di embed atau ditempelkan ke website kalian, tinggal copy paste uh, bagian sini, lalu langsung di uh, paste ke bagian uh, HTML code di website lo pada Nanti dia akan uh, tampil seperti sebuah uh, page di dalam website yang ada. Atau kalau mau ngebagi ini, let's say uh, lo nggak punya web tapi pingin langsung ya respondennya uh, direct ke sini. Lalu copy link yang ini, copy dan bisa lo kasihin via email, via WhatsApp. Lalu orang itu tinggal tempel. Gua kasih contoh ya, ini di tab baru. Dah, inilah yang akan dilihat oleh responden kalian. Perlu dicatat, ini link sangat sensitif terhadap judul dari e, form yang dibuat Artinya sekarang kan judulnya data karyawan nih Tapi kalau nanti e, suatu saat lu mikir, ah namanya kok jelek amat formnya gue mau ganti, ah data karyawan PTX misalnya Nah link itu akan berubah ya sesuai dengan nama yang baru Selanjutnya setelah orang bisa mengakses form ini Gimana caranya lu lihat entry yang udah masuk? Oke, kita contohin lagi ya, kita bikin lagi Lalu kita Submit Ring. Selesai. Begitu terlihat layar seperti ini, berarti data sudah tersubmit dan sudah masuk ke dalam database lu Untuk ngecek data yang masuk, kita balik lagi ya ke tempat tadi Oke, okay. yang tadi gue bilang, ada build, publish, dan entries. Nah, di tab entries inilah data yang masuk tadi akan disajikan. jika. Di sini submitted, bisa kita tanggal berapa, lalu di sini ada file fill, -fill tadi. Gimana? Gampang kan pakai Cognito? Buat lo semua, silahkan Dicoba-coba sendiri untuk saat ini ya, field-field lainnya, lalu mau eksperimen-eksperimen sendiri, silahkan. Tapi di episode-episode berikutnya, gua akan mencoba menjelaskan secara lebih detail ya, in-depth, atas field-field lain yang tersedia termasuk parameter dan settingannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Ditunggu jempol ke atasnya, subscribenya Kalau ada yang mau komen, silahkan komen. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!